Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi. Apakah penyederhanaan organisasi nanti? Ah, penyederhanaan struktur nanti kompatibel dengan pengelolaan keuangan daerah kompatibel di sini maksudnya apa dengan uh, struktur disederhanakan uh, tidak menghambat atau tidak menjadi uh, menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Halo, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dan kita akan bincang-bincang tentang efek dari penyederhanaan struktur terhadap birokrasi pengelolaan keuangan daerah kita ketahui pejabat pengelolaan keuangan daerah itu selama ini identik dengan struktur yang ada misalnya pengguna anggaran itu kuasa pengguna anggaran atau pendukung pengguna anggaran itu identik dengan eselon 2 atau unit kerja yang setingkat kepala UPT unit pelaksana teknis kemudian PPTK itu biasanya juga diambil dari eselon 4 atau eselon 3 yang ada pada unit kerja kemudian itu timbangan atau ya, koordinator pengelola Daerah itu biasanya sekretaris daerah juga adalah pejabat uh, eselon dua untuk daerah, dua untuk kabupaten kota atau satu B untuk provinsi. Apakah ada efek dari penyederhanaan? punya struktur yang sementara dibacakan dan akan direalisasikan paling lambat tahun depan. Uh, sampai saat ini uh, struktur pengeluaran keuangan daerah memang pejabat-pejabat yang terlibatnya perusahaan lebih dapat didekati dengan pendekatan yang fungsional, misalnya pendahara itu lebih fungsional, pejabat sertifikasi, kemudian uh, pejabat pembuat komitmen uh, itu rata-rata uh, adalah didekati dengan fungsional sehingga mereka merupakan pejabat-pejabat uh, fungsional. Pertanyaannya adalah apakah itu kompatibel, apakah penyederhanaan struktur nanti kompatibel dengan pengelolaan keuangan daerah Kompatibel di sini maksudnya apakah dengan struktur disederhanakan tidak menghambat atau tidak menjadi menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan daerah Hal tersebut mari kita bahas dalam 5-10 menit ke depan mengenai hal tersebut untuk menjawab apakah penyederhanaan struktur birokrasi Kompatibel atau tidak Tentu tergantung dari bagaimana bentuk penyerahan struktur nanti Inti pertanyaan tersebut sebenarnya adalah Jabatan-jabatan apa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Yang sebaiknya tetap struktural Dan yang mana yang lebih baik dilaksanakan oleh pejabat fungsional Sebelum kita lanjut kita segarkan dulu ingatan kita bahwa pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengolahan keuangan adalah satu ketua TAPD yang merangkap koordinator pengolahan keuangan daerah kedua pejabat pengolahan keuangan daerah PPKD yang juga merangkap bendahara umum daerah atau BUD kemudian ada kuasa bendahara umum daerah kuasa BUD, kemudian pengguna anggaran dan ada juga kuasa pengguna anggaran PA atau KPA, kemudian yang keenam ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang Lasim disingkat PPK SKPD, kemudian ada bendahara dan pembantu bendahara dan yang Terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam pengolahan keuangan daerah adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Mari kita bahas satu persatu mulai dari koordinator pengolahan keuangan Yang selama ini dijabat oleh sekretaris daerah Kita ketahui bersama sekretaris daerah adalah pejabat birokrasi tertinggi di daerah dengan mempertimbangkan bahwa Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD memiliki fungsi utama membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan maka untuk jabatan ini memang sebaiknya tetap melekat pada jabatan struktur seorang sekretaris daerah di mana merupakan birokrat tertinggi di daerah kemudian bagaimana dengan pejabat pengelola keuangan daerah yang merangkap bendahara umum daerah atau BUD jabatan ini selama ini dijabat oleh kepala dinas atau badan keuangan yang di daerah sebagaimana menteri keuangan di pemerintah pusat dalam praktiknya jabatan ini sangat vital karena merupakan nadi utama dalam pengelolaan keuangan maka untuk jabatan ini memang sebaiknya tetap merupakan jabatan struktural. Terus, bagaimana dengan kuasa BUD? Selama ini, jabatan uh, kuasa BUD dijabat oleh pejabat eselon 3 di bawah kepala dinas atau kepala badan uh, keuangan di daerah. Sebenarnya, pengangkatan kuasa BUD ditujukan agar tidak menumpuknya beban tugas pada BUD. Dengan demikian, sebenarnya terjadi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk sebagian tugas BUD ke kuasa BUD. Untuk itu, jabatan kuasa BUD sebaiknya tetap dijabat oleh pejabat struktural. Begitu pendapat kami. Selanjutnya, untuk pengguna anggaran. Saya pikir mengenai jabatan ini tak perlu lagi didiskusikan panjang lebar Pengguna anggaran memang sebaiknya tetap seperti sekarang di mana dijabat oleh kepala dinas atau kepala badan atau eh, pejabat yang memimpin sebuah SKPD Atau unit kerja yang mandiri Bagaimana dengan Pejabat Penelanata usahaan Keuangan SKPD atau yang biasa disingkat PPK SKPD? Selama ini, jabatan tersebut diemban oleh pejabat struktur yang memiliki tugas yang berkenan dengan keuangan SKPD. Biasanya sekretaris badan, sekretaris dinas, atau kepala tata usaha di suatu unit kerja. Untuk jabatan ini pula sebaiknya tetap oleh pejabat struktural. Sementara itu, untuk jabatan bendahara dan pembantu bendahara Selama ini adalah pejabat fungsional Channel ini, channel petualang ide tetap konsisten Sejak awal mengusulkan agar bendahara SKPD adalah pejabat sukral Yang selama ini pejabat fungsional Sehingga sebenarnya ditujukan agar bendahara itu memiliki kewenangan organisasional yang lebih kuat jika pada tingkatan negara, Menteri Keuangan adalah bendaharanya negara, dalam hal ini bendahara umum negara, dan di tingkatan daerah adalah kepala dinas dan badan menjawab bendahara umum daerah, maka bendahara umum di SKPD sebaiknya adalah seorang yang menjabat struktural. Jadi, kami mengusulkan agar jabatan bendahara SKPD itu... Sebaiknya adalah pejabat struktural yang khusus menangani tugas-tugas perbandaraan di SKPD Selanjutnya yang terakhir adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan Atau yang disingkat PPTK Untuk jabatan ini Channel petualang ID tetap mengusulkan diemban oleh pejabat struktural. Alasan utamanya adalah pejabat struktural memiliki fungsi sebagai koordinator tugas-tugas yang telah atau akan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang ada di SKPD. Sehingga PPTK memerankan fungsi untuk mengkoordinir kegiatan antar fungsi yang ada dalam satu kegiatan sejauh ini sangat terasa lemahnya kegiatan apabila PPTK bukan merupakan pejabat surat. nanti pada kolom komentar uh, bapak ibu atau teman-teman atau para profesional yang, uh, mer yang uh, melaksanakan atau terkait dengan PPTK pasti bisa uh, beri uh, komentar mana yang memang lebih lebih baik yang dirasakan selama ini apakah PPTK itu oleh seorang staff atau oleh seorang pejabat supra kalau petualang eh, channel petualang ini tetap konsisten agar jabatan ini diampanan oleh pejabat supra sehingga berdasarkan pertimbangan-pentingan lembangan tersebut maka PPTK sebaiknya tetaplah seorang pejabat struktural demikian Demikian yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini nanti kita ketemu dalam video-video kita selanjutnya dan jangan lupa tetap uh, menonton video-video kami selanjutnya sekian dan terima kasih jangan lupa beri masukan untuk kami beri komen, saran masukan sekian dan terima kasih dan tetap semangat